Apa ya guys. Hey Han, ayo, kali, Robot baru guys, kitapanya guys. Pedangnya. Pedangnya. Oh, biji guys? robotnya guys? Robotnya berapa biji, dilan Coba hitung. Coba Hitung. 4. Ini, coba hitung dia hitung berapa biji yang berdiri? 1 2 3 4. satu lagi. Lagi yang tidur. 5. Sama tidur. Apa? Pedangnya, guys. Warna Yang... apa tuh, guys? Um, hmm. Buat. ya, buka. enak Pak. Ah. Iya. hitung lagi, Guys, robotnya. Mati. Warna apa itu? warna. Oren. Warna, warna. Orang. Orang. Orang orang orang apa? Nah. Hijau. Warna apa rebonnya, tengok gambarnya, wuih, banyak. Gambar, gambar. warna merah mana? warna merah? itu itu di tangan nenek itu warna merah. iya Nih, ada guys. Bisa cuci jari, jari. Bisa cuci jari. jari banyak guys robotnya main-main guys bisa bisa bisa bisa bisa kita, kita. Hai, guys, mari kita teman-teman kita main robot robot hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini guys robotnya ini, ini. ada kepalanya. Ini warna Ini. pink. Nah, pink, guys. Ada, ada warna. Warna ada... Kuning. Warna kuning. Sama warna pink. Iya. Oh, jatuh pedangnya, guys. Pedangnya guys. pedangnya guys berdiri guys coba berdiri satu berdiri coba, dia coba guys. guys merah ya. ini pedangnya guys Bukan, bukan, bukan tewa ini Pedangnya guys Ini robotnya guys hmm. uh. Ma, ada, Ini, ini apa robotnya ini? guys Ini apa ini Robotnya warna merah si. Ini warna apa guys, ini, guys. Hmm. ini ada juga robotnya guys Agus Berdiri semuanya ada semuanya. Ada guys. Ada semua. Ini warna Warna apa ini? Ya, merah. Ini warna apa? Pink. Mau guys. Ini pink nih guys. Itu warna, warna apa? Warna hitam. Lagi bobo kole-kole dia guys. Itu keserak guys pedangnya. Wish. Oke, guys. oke okay itu nah, hitamnya, tuh. guys. Kediri, guys. Nah, uh. Ini ada di Robotnya, guys, udah guys, Pasang Oke guys. Tak bisa dipasang. Pasang. Gak bisa lagi. Pasang. Gak bisa. Udah lepas ya kertasnya. Kita ke langsung Oke okay guys. Main lagi, main lagi.